dan melakukan hubungan intim yang aman yes, yaitu dengan menggunakan kondom atau tidak bergonta-ganti pasangan Pengobatan utama, utama untuk penyakit gonore atau kencing sakit, sakit adalah pemberian antibiotik dan matur karena penyakit ini penceng disebabkan penceng oleh infeksi bakteri di saluran kencing